Legend of Xianwu versi novel season 6 Tuan, Anda bangun. Ye Chen berhenti berlatih, berbalik dan melihat Zhang Fengnian yang terheran-heran menatapnya. Kamu, Zhang Fengnian membuka mulutnya tetapi menelan kata-katanya. Sebagai sesepuh Sekte sebelumnya dari Sekte Heng Yue, Zhang Fengnian mengetahui efek merusak yang ditimbulkan oleh cambuk api. Siapapun yang dicambuk olehnya membutuhkan tiga hari untuk pulih bahkan dengan bantuan pengobatan spiritual. Kemarin dia memanggul seorang anak laki-laki yang terluka dan berdarah kembali. Hanya satu malam berlalu, luka Ye Chen menguap, dan terlebih lagi dia bersikap seolah tidak dicambuk. Siapapun akan tercengang saat menatap Ye Chen. Tersenyum, Ye Chen menemukan keterkejutan Zhang Fengnian. Tuan, Anda menyelamatkan saya lagi. Lukamu. Dengan kulit tebal, saya sudah pulih. Petik 2. Tidak apa-apa, selama kamu baik-baik saja memperlakukan Ye Chen sebagai keluarganya, Zhang Fengyan sangat senang dan lega melihat Ye Chen lebih baik. "Ayo, aku punya sesuatu untukmu." Zhang Fengyan mengeluarkan tas sutra seukuran telapak tangan dari dadanya dengan tangan trebling dan menyodorkannya ke Ye Chen. Bingung, Ye Chen mengambil tas sutra itu. Setelah membuka tasnya, dia menemukan mantra yang diukir dengan kata-kata bertitik tebal dan dua karakter besar yang mencolok roh surga. Mantra roh surga. Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Fengyan. Tersenyum dan mengangguk, Zhang Feng Nian tahu bahwa Ye Chen menyinggung terlalu banyak orang baru-baru ini dan berharap mantra itu dapat melindunginya dari bahaya pada saat-saat berisiko. Tuan, hadiah itu terlalu berharga untuk diterima. Sadar akan nilai mantra itu, Ye Chen cenderung mengembalikan mantra itu ke Zhang Feng Nian, tetapi ditolak olehnya. Mantra roh surga hanya dapat diaktifkan oleh energi vital. Itu tidak berguna bagiku, Zhang Feng Nian menghela nafas. Diam, Ye Chen merasakan arus hangat mengalir melalui dadanya. Sebagai salah satu dari tiga mantra teratas sekte Heng Yue, mantra Roh Surga mampu membatasi energi spiritual dari setiap kultivator. Betapa berharganya itu! Tidak peduli penghinaan apa yang diderita Zhang Fengyan, dia menyimpan mantra itu sepanjang waktu, tapi dia memberikannya kepada Ye Chen. "Hari ini, Tuan, terima kasih atas hadiahmu. Nak, cobalah yang terbaik!" Zhang Fengyan menepuk bahu Ye Chen dan pergi dengan gembira. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan mantra Roh Surga dengan tampilan umum. Itu terbuat dari kertas kuning. Yang paling penting adalah kata-kata pada mantra, rumit dan sulit dipahami, memancarkan kekuatan magis. Mantra itu bisa menyegel energi vital orang untuk sementara. Betapa berharganya itu, sangat menghargai mantra itu, Ye Chen memasukkannya kembali ke dalam tas sutra. Setelah sarapan sederhana, dia mengganti beberapa pakaian bersih dan memanggul pedang Tian Kue yang berat. Nak, kamu, Zhang Feng menahan kata-kata yang akan dia katakan. Dengan kekhawatiran berkilauan di matanya yang keruh, dia menilai bahwa Ye Chen akan mendaki gunung dan membalas dendam pada murid-murid yang menyakitinya kemarin. Kakak, jangan pergi untuk mereka. Menurunkan kepalanya, Hua mencengkeram bajunya. Menurut pendapatnya, jika Ye Chen pergi untuk menjual kembali kali ini, dia mungkin akan terluka parah dan bahkan kehilangan nyawanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Chen tersenyum bebas dan mudah. Dia mengenakan jubah hitam setelah meninggalkan taman spiritual kecil. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas karena dia terbungkus jubah dari kepala hingga kaki. Ye Chen naik ke pegunungan spiritual dalam satu nafas dan kemudian berjalan ke pegunungan di belakang sekte Heng Yue. Setelah menemukan tempat tersembunyi, Ye Chen memasukkan pedang tian kue ke dalam tas penyimpanannya, menggali lumpur dengan jarinya dan mengoleskannya di wajahnya. Kemudian dia merobek pakaiannya menjadi potongan-potongan dengan rambut acak-acakan. 52. Sulit untuk mengenali Ye Chen dari penampilannya. Orang akan menganggapnya sebagai pengemis pada pandangan pertama. Ye Chen mengelak di belakang rerumputan yang subur setelah persiapan dan mengumpulkan energi vitalnya, sehingga para murid yang datang untuk memetik ramuan spiritual tidak menemukannya bersembunyi di sini. Kau menusukku dari belakang. Sekarang giliranku untuk berkomplot melawanmu sekarang. Ye Chen mencibir di rerumputan. Dia mengeluarkan tongkat hitam dari tas penyimpanannya. Ye Chen datang ke sini untuk satu tujuan, menunggu di sini untuk para murid dari puncak diang dan menjatuhkan mereka karena terkejut seperti menunggu rejeki nomplok. Dalam beberapa saat, target pertama muncul. Seorang murid berjubah putih dari puncak diang, dengan basis kultivasi pada tahap kondensasi ki tingkat kelima, datang dan berbicara dengan gaya arogan. Kalian semua pergi ke tempat lain untuk mencari ramuan spiritual. Rumputan spiritual yang tumbuh di sebidang tanah ini adalah milik puncak diang. Murid dari puncak diang menggeram pada murid-murid berpangkalan rendah pada saat kedatangannya. Kenapa kau masih menatapku? Apakah anda mengejar kematian? Pergi secepat mungkin. Tidak semua murid sekolah luar sekte Heng Yue diajari di tiga puncak utama. Beberapa dari mereka dibuang oleh sekolah mereka karena basis kultivasi mereka yang rendah. Takut diang pik, sebagian besar murid berani marah tapi tidak bisa bicara. Membubarkan murid lain, murid dari puncak yang menempati area ini secara alami. Saat ini, Ye Chen menerjang ke arah murid itu dan tiba di punggungnya dalam dua atau tiga langkah. Saat embusan angin dingin bertiup, murid itu mengerutkan kening. Siapa ini? Dia berputar secara naluriah tetapi sudah terkena tongkat besi hitam di belakang kepalanya sebelum dia benar-benar berbalik. Segera, murid berbaju putih itu jatuh dan pingsan, dengan wajah tersungkur ke tanah. Dia tidak melihat dengan jelas pria yang menyerangnya pada detik terakhir. Dia yang pertama, Ye Chen mengambil tas penyimpanan murid dan gadget tak ternilai lainnya setelah mencari di sekujur tubuhnya. Setelah mengambil semua barang berharga, Ye Chen menendang murid berjubah putih ke rerumputan yang tumbuh lebat, pergi dan mencari tujuan selanjutnya. Ah! Setelah beberapa saat, jeritan lain terdengar di sudut pegunungan di belakang sekte tersebut. Satu lagi murid dari puncak yang jatuh ke tanah. Mendengar teriakan melengking, orang-orang bergegas ke sana untuk memeriksa apa yang telah terjadi dan menggerakkan mulut mereka ketika mereka menemukan bahwa murid itu hanya memiliki satu celana dalam yang tersisa. Siapa yang melakukan ini? Dia sangat kasar. Ya ampun, dia merampok segalanya. Para murid dari puncak di yang selalu menggertak orang lain, mengandalkan latar belakang mereka yang kuat. Mereka pantas menerima hukuman ini. Ah! Tidak lama kemudian, pekikan yang berasal dari bagian terdalam pegunungan menarik lebih banyak murid untuk mengelilinginya. Saat teriakan naik dan turun, pegunungan di belakang sekte Heng Yue tidak tenang hari ini. Setiap kali para murid yang memetik ramuan spiritual mendengar jeritan, mereka bergegas untuk memeriksa apa yang telah terjadi dan selalu melihat pemandangan serupa bahwa yang pingsan dirampok dan semua barang berharganya hilang. Selain itu, para murid yang disergap semuanya berasal dari puncak diang. Saat malam tiba, murid-murid itu datang untuk mengumpulkan rumput spiritual meninggalkan pegunungan di belakang sekte dan mendiskusikan keanehan di sana. Para korban semuanya murid dari puncak diang. Apa masalahnya? Mungkin seseorang dari dua puncak utama lainnya melakukan ini. Siapa tahu? Tapi itu tidak mungkin Ye Chen. Dia dicambuk oleh cambuk api kemarin dan terluka parah. Sulit baginya untuk berdiri sekarang. 53. Malam harinya, belasan murid dibawa kembali ke puncak diang. Siapa yang melakukan ini? Wajah Gehong menjadi gelap saat melihat pemandangan itu. Jelas ada yang menantang kewibawaan puncak diang. Kami tidak, tidak tahu. Semua saudara senior telah diserang ketika kami sampai di sana. Diam. Semua murid merendahkan diri di tanah. — Tuan, orang yang berani menyerang murid dari Puncak Diang secara terang-terangan pastilah Ye Chen. Seorang murid menjawab dengan patuh. — Apakah kamu bodoh? menatap murid itu, Ge Hong mencela, dia dicambuk oleh cambuk api lebih dari seratus kali. Itu adalah keberuntungannya jika dia bisa mempertahankan hidupnya, apalagi berdiri. — Guru benar, kami belum melihat Ye Chen hari ini. — Apakah penyerangnya adalah murid dari Tianyang atau Puncak Zengyang? Dengan tatapan cemberut dan menakutkan, Gehong menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang dalam berkilat tajam. Selidiki masalahnya dan cari tahu pelakunya. Aku akan membuatnya membayar untuk apa yang telah dia lakukan, tidak peduli siapa dia. Sebagai pemrakarsa insiden itu, Ye Chen sudah meluncur kembali ke taman spiritual kecil dan melepas jubah hitamnya dengan cepat. Dia menyusun rencana yang disengaja dan sulit untuk terlihat. Pertama, Ye Chen mendaki gunung di belakang sekte dengan jubah hitam. Tidak ada yang tahu bahwa yang mengenakan jubah hitam adalah Ye Chen, yang berarti tidak ada yang melihatnya. Meski begitu, dia tidak pernah datang ke pegunungan di belakang sekte dan memiliki bukti ketidakhadiran. Kedua, ketika Ye Chen menjatuhkan murid-muridnya dengan tongkatnya, dia melapisi wajahnya dengan lumpur dan mengubah wajahnya. Sulit bagi orang lain untuk mengetahui bahwa penyerangnya adalah dia. Ketiga, dan itu adalah poin terpenting. Dia dicambuk oleh cambuk api kemarin lebih dari seratus kali. Semua orang mengira dia mungkin sekarat atau cacat, dan tentu saja tidak akan meragukannya. Ye Chen bertindak sesuai rencananya. Itu membuktikan bahwa dia bertindak efektif. Setidaknya, tidak ada yang mencurigainya sampai sekarang. Itu bagus. Menempatkan selusin tas penyimpanan di tempat tidurnya, trofi yang diperolehnya hari ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawanya. Murid-murid dari puncak Diangkaya dengan banyak barang di dalam tas penyimpanan mereka, dari batu roh, cairan spiritual, ramuan spiritual hingga buku tentang keterampilan suan. Bahkan ada lebih dari 2000 batu roh di salah satu tas penyimpanan. Barang-barang itu dapat membantu saya mencapai terobosan tingkat keempat. Terkekeh sebentar, Ye Chen menelan hampir 60 botol cairan Roh Giyok. Cairan itu menyapu semua meridiannya seperti mata air. Sekarang api sejati di lautan ramuannya melonjak dan membantunya memurnikan energi vital yang sangat besar dari cairan spiritual. Saat cairan Roh Giyok halus mengalir ke lautan eliksir, napas Ye Chen semakin cepat. Pada saat ini, semua pori-porinya membesar, menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Berkat cairan roh giok dan energi vital eksternal yang disempurnakan oleh api sejatinya yang kuat, basis kultivasi Ye Chen didorong menuju tahap antara tahap kondensasi Ki tingkat ketiga dan keempat. Bam! Sebuah suara datang dari tubuh Ye Chen. Dia membuat terobosan. Basis kultivasi Ye Chen meningkat ke tingkat keempat tahap kondensasi Ki secara instan. Dia menyerah menyerap energi vital dari batu roh. Butuh beberapa waktu baginya untuk memperkuat basis kultivasinya sambil menyelesaikan terobosan. Kemajuan terus-menerus tidak berguna baginya. Sekarang, di luar agak gelap. Melompat dari tempat tidurnya, Ye Chen mengenakan jubah hitamnya lagi dan menyelinap keluar dari taman spiritual kecil. Tetapi kali ini dia tidak naik ke pegunungan spiritual, tetapi menuruni pegunungan, berlari seperempat dan kemudian berhenti. Ada lembah pendek dengan panjang beberapa ratus sang, satu-satunya jalan menuju hutan binatang iblis. 54. Memindahkan medan pertempurannya, Ye Chen pergi ke hutan iblis alih-alih pegunungan di belakang sekte. Di sini, dia ingin menunggu murid-murid dari puncak diang dengan tenang, yang pergi ke hutan untuk melawan binatang iblis. Saat taktik militer berjalan, strategi Ye Chen disebut menembak merpati sambil membunuh burung gagak. Setelah kejadian kemarin, Ye Chen yakin bahwa Ge Hong akan mengirimkan murid yang sangat baik untuk bersembunyi di pegunungan di belakang sekte dan menangkap penyerang. Dengan hati-hati, Ye Chen tidak akan melemparkan dirinya ke jaring sambil mengetahui bahwa ada jebakan yang dipasang di sana. Jadi dia mengubah tempat untuk menyergap. Biasanya banyak murid sekte Heng Yue datang ke hutan binatang iblis untuk membunuh binatang buas, termasuk dari puncak diang. Menyerang di lembah ini pasti pilihan yang bagus. Oke, okay, itu ada di sini. Memilih tempat terpencil, Ye Chen tidak mengoleskan lumpur di wajahnya tetapi mengenakan topeng kepala hantu. Matahari terbit dalam waktu singkat. Ye Chen duduk dan mengawasi setiap gerakan di lembah. Segera, beberapa murid muncul, tetapi mereka bukan dari puncak diang. Ye Chen membiarkan mereka pergi. Seiring berjalannya waktu, sekelompok murid lewat, satu demi satu. Terkadang tiga orang berkumpul dan terkadang lima murid. Semuanya berlari untuk membunuh binatang iblis sebagai sebuah tim. Akhirnya, tujuan yang ditunggu Ye Chen datang. Melihat dari jauh, dia melihat rombongan yang terdiri dari tiga orang, semuanya dari puncak diang. Su Ming, Ye Chen mengenali bayangan familiar dari ketiga muridnya. Tepatnya, dialah yang berkomplot melawan Ye Chen hari itu. Meskipun Ye Chen menyadari bahwa pelaku sebenarnya adalah Ge Hong, yang memerintahkan Su Ming, tetapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Su Ming mengalahkan Hua. Dia tidak akan melepaskan Su Ming karena ini. Wah, kamu harus membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan. Mencibir, Ye Chen mengumpulkan energi vitalnya dan menunggu dengan tenang saat ketiga pria itu mendekat. Di puncak tingkat keenam dari tahap kondensasi Qi, murid berjubah ungu adalah yang memiliki basis kultivasi tertinggi di antara ketiganya. Di sebelahnya, berdiri seorang murid kurus berjubah hijau, yang basis kultivasinya sedikit lebih rendah. Su Ming adalah yang terlemah, dengan tingkat kelima tahap kondensasi Qi. Kakak senior Yang, menurutmu siapa penyerangnya? Suming membungkuk diam-diam kepada murid terkemuka dalam warna ungu. Kurasa itu mungkin seseorang dari dua puncak lainnya. Aku sangat setuju. Murid berbaju hijau menjawab dalam-dalam, "Tiga puncak utama selalu bersaing satu sama lain secara terbuka dan terselubung. Tidak aneh jika murid dari puncak lain menimbulkan masalah. Mereka berjalan ke lembah sambil berbicara. Sekarang cahaya melintas di mata Ye Chen. Ketika Ye Chen hendak bergerak, dia merasakan lebih banyak orang bergegas dari ujung lembah. Lebih banyak datang, aku akan memberi mereka semua pelajaran." Ye Chen menyembunyikan dirinya lagi. Segera, sekelompok lima murid dari puncak di yang memasuki lembah, dan yang terkuat berada di tingkat ketujuh dari tahap kondensasi Ki, yang terlemah di tingkat keempat. Eh! Bermata tajam, Suming menemukan orang-orang yang datang di belakangnya saudara senior dan juniornya. Apakah kamu pergi ke hutan binatang iblis juga? Delapan murid mengobrol. Kami pergi ke sana untuk membunuh laba-laba berdarah itu. Laba-laba berdarah, itu adalah binatang buas. Petik dua. Kita bisa pergi ke sana bersama dan menjaga satu sama lain. Delapan berjalan menuju pintu masuk lembah. Tapi bola besi hitam seukuran telur bersiul ke arah mereka dari jauh. Hati-hati. Berteriak, murid berbaju Ungu itu menghunuskan pedang spiritualnya dari lengan bajunya dengan cepat dan memukul bola besi hitam tepat dengan bilah pedang setengah bulan dalam satu sentakan. Bang. Saat bola meledak tiba-tiba, kabut tebal hitam menyebar dan menyelimuti area seluas hampir 20 zang persegi. Kotoran. Itu adalah bom asap. Pelecehan meledak dalam kabut hitam. 55. Tepatnya, yang dikeluarkan Ye Chen adalah bom asap, yang dia curi dari lelaki tua bengkok itu. Dia tidak berniat menggunakannya. Diberikan delapan murid, Ye Chen memutuskan untuk mengaburkan pandangan mereka berdasarkan bom asap jika terjadi kecelakaan. Siapa ini? Keluar! Geraman keluar dari kabut hitam. Ledakan! Tongkat besi Ye Chen segera memukul bagian belakang kepala salah satu murid. Ah! Menjerit, salah satu dari delapan orang itu jatuh ke tanah. Murid berbaju ungu menyerang balik sekaligus, mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah pekikan itu. Ah! Namun, dia tidak memukul Ye Chen, tetapi memukul mundur salah satu temannya. Saat ini, Ye Chen sudah berdiri di belakang punggungnya dan memukul bagian belakang kepalanya dengan tongkat besi. Pada puncak tahap kondensasi kitingkat tingkat keenam, dia tidak pingsan oleh tongkat ini. Ye Chen harus memukulnya sekali lagi. Tersandung, murid berbaju ungu itu merosot dengan wajah membentur tanah. Ah! Dia jatuh dan berteriak, tapi Ye Chen menghajarnya sekali lagi. Pekikan naik dan turun di lembah selanjutnya. Ye Chen disergap dalam kabut hitam dan jarang gagal. Dia meninju murid pada tingkat ketujuh dari tahap kondensasi Qi dengan satu kepalan tangan, murid itu terhuyung-huyung. Ye Chen langsung memukulnya dengan tongkat besi dan murid itu langsung pingsan. Setelah membuat terobosan tingkat keempat tahap kondensasi Qi, Ye Chen percaya diri untuk menantang semua delapan murid. Tapi dia memutuskan untuk menyerang mereka secara diam-diam jika ada masalah. Ah! Saat jeritan terakhir terdengar, delapan murid dari puncak diang semuanya roboh di tanah. Ye Chen pergi dari kabut tebal dan hitam yang disebabkan oleh bom asap, dengan delapan tas penyimpanan di satu tangan. Dia memegang rantai besi, yang ujungnya mengikat delapan murid. Melemparkan mereka ke hutan di belakang lembah, Ye Chen meniup bubuk vertigo ke masing-masing dan memastikan bahwa semua murid tertidur, jika tidak, mereka mungkin akan bangun dan mengganggu rencananya. Kemudian dia kembali ke lembah dan bersiap untuk menyerang sekelompok murid lain dari puncak diang. Di pagi hari, para murid dari Sekte Heng Yue datang ke lembah tanpa henti. Seiring waktu, Ye Chen memukul beberapa murid, tetapi mereka adalah kentang kecil. Dia menyerbu ke arah mereka dan menghajar mereka dengan tongkat besinya. Mereka jatuh ke tanah dalam satu serangan dan bom asap berhasil diselamatkan. Ye Chen mengetuk lebih dari 20 murid sepanjang hari dan juga mendapatkan sejumlah kekayaan yang bisa dia sia-siakan selama beberapa hari. Sekarang berubah menjadi gelap. Ye Chen menatap matahari terbenam dan memutuskan untuk kembali. Berdiri. Dia merasakan getaran energi vital dari ujung lembah. Dua bayangan redup melintasi lembah dari hutan binatang iblis dan mendekatinya. Dua murid pada tahap inti manusia. Meluncur ke belakang, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa dia menangkap dua ikan besar hari ini. Dia berjalan ke arah mereka dan melihat wajah mereka dengan jelas. Pria jangkung dengan punggung tebal dan bahu lebar itu bernama Wang Heng. Berotot, dia adalah seorang kultivator yang pandai menerapkan kekuatannya. Energi spiritualnya liar dan geram. Yang pendek bernama Song Yu bertubuh ramping dengan kulit pirang. Dia tampak feminin dan mungkin dianggap sebagai wanita pada pandangan pertama. 56. Mereka lebih rendah dari Ki Hao. Saya bisa mengalahkan mereka. Saat Wang Heng dan Song Yu melangkah lebih dekat ke Ye Chen, dia mengeluarkan dua jarum berujung racun. Mustahil bagi Ye Chen untuk mengalahkan mereka tanpa mengungkapkan identitasnya karena basis kultivasi mereka lebih tinggi dari miliknya. Jadi dia harus menggunakan beberapa trik, bukan untuk menyakiti mereka tetapi merampok barang-barang mereka. Merencanakan dalam pikiran, Ye Chen menjatuhkan satu bom asap ke arah mereka. Hati-hati, waspada, Wang Heng dan Song Yu menunjukkan pedang spiritual saat melihat benda tak dikenal terbang ke arah mereka. Bang! Bom meledak dan asap tebal menyebar lagi. Siapa ini? Wang Heng yang kuat sangat marah sekaligus. Ding! Saat jarum beracun kecil bersiul dan menembus udara, jarum itu menempel di lengan Wang Heng. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Jarum beracun lainnya menusuk punggung Song Yu dan dia juga tidak merasakan sesuatu yang salah. Kembali ke belakang, keduanya menjalankan energi vital mereka dan dengan gila-gilaan menghilangkan kabut di depan mata mereka. Segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. Kakak senior Wang, apakah kamu merasa pusing? Song Yu terhuyung-huyung. Ia sedikit. Menggoyangkan kepalanya, Wang Heng merasa lemas dan tidak dapat mengerahkan energi atau kekuatan spiritual apapun. Jarum berujung racun pria tua bengkok itu sangat kuat. Menatap Wang Heng dan Song Yu, Ye Chen menghela nafas bahwa dia sebaiknya menggunakan jarum yang kurang beracun di masa depan. Sayang sekali dia menggunakan jarum beracun di sini. Bang! Bang! Dua murid pingsan ketika bagian belakang kepala mereka terkena benda keras. Bukan aku yang harus kamu salahkan, tapi tuanmu. Menyeret satu kaki Wang Heng di satu tangan dan satu kaki Song Yu di tangan lainnya, Ye Chen menyelinap ke dalam hutan. Apa yang terjadi pada 20 murid puncak di yang sebelumnya juga terjadi pada Wang Heng dan Song Yu. Semua barang berharga mereka diambil oleh Ye Chen. Dia mendetoksifikasi Wang Heng dan Song Yu sebelum menghilang dalam kegelapan. Ah! Ah! Tidak lama kemudian, raungan memecah kesunyian di hutan yang gelap. Murid-murid yang baru saja pingsan semuanya terbangun dan mengutuk keras dengan marah ketika mereka menemukan bahwa tas penyimpanan mereka, barang-barang berharga dan bahkan pakaian semuanya hilang. Pada malam hari, sekawanan murid dari Puncak Di yang terhuyung-huyung mendaki pegunungan spiritual dari Sekte Heng Yue. Apa yang salah, murid sekte lainnya mengedutkan mulut mereka, ketika mereka melihat kawanan yang malu itu. Semua orang akan terkejut melihat pemandangan ini. Dengan hanya pakaian dalam di tubuh mereka, murid-murid dari puncak diang itu hampir telanjang, menarik perhatian semua orang. Yang paling penting adalah jumlah murid, lebih dari 20. Dan mereka menyoroti malam itu. Apakah mereka semua dirampok? Para penonton sangat ragu. Itu tidak bisa dipercaya. Betapa jahatnya perampok itu. Dia bahkan mengambil pakaian mereka. Siapa yang melakukan ini? Gram Gehong histeris pada para murid setibanya mereka di puncak diang. Ye Chen, pelakunya sedang menghitung berapa banyak piala yang dia dapatkan di taman spiritual kecil. Kekayaan yang dia peroleh hari ini tiga kali lebih banyak dari yang dia peroleh kemarin. Tas penyimpanan Wang Heng dan Song Yu menjelaskan sebagian besar piala Ye Chen. Sifat-sifat para pembudidaya pada tahap kondensasi kijau lebih sedikit daripada sifat-sifat pada tahap inti manusia. Api lilin berkelap-kelip di ruangan itu. Ye Chen memasukkan batu roh, cairan roh, dan senjata roh ke dalam tas penyimpanannya, tetapi meninggalkan volume kuno di tangannya. Bobrok, kertas jilid kuno menguning karena usia. Keahlian penyempurnaan senjata. 57 keahlian penyempurnaan senjata. Mengelus dagunya, Ye Chen melanjutkan membaca. Segera, kebahagiaan muncul di wajahnya. Volume kuno mencatat metode pembuatan dan pemurnian senjata serta bahan yang dibutuhkan. Betapa berharganya volume itu, Ye Chen tidak bisa menahan sorakan. Merenung sejenak, Ye Chen hampir memindai semua konten dan muncul dengan sebuah ide, yaitu menyempurnakan senjata sendiri. Dia terbiasa dengan pedang Tian Kue selama pertarungan. Tapi bobotnya akan mengurangi kecepatan gerakannya. Senjata yang jauh lebih ringan dan lebih tajam akan mempercepat kecepatannya dan membuatnya bertingkah seperti harimau bersayap. Mengambil volume kuno, Ye Chen menyelidikinya. Dia duduk di sana dan membaca sepanjang malam. Di pagi hari, Ye Chen melanjutkan membaca volume di ruang tertutup setelah sarapan sederhana. Pada siang hari, dia selesai membaca. Api sangat diperlukan dalam penyempurnaan senjata. Volumenya disesuaikan untuk saya. Sambil tersenyum, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa sayang sekali tanpa api yang sebenarnya, uang Heng tidak dapat melakukan apapun meskipun mengetahui keterampilan penyempurnaan senjata. Menepuk tas penyimpanan, Ye Chen mendengar suara gemerincing di dalam. Banyak alat roh berkilau terbang keluar, dari pedang roh, pedang, tombak hingga palu besar, yang dirampok dari para murid dari puncak diang. Sekarang, dia perlu melelehkan alat roh di kompor dan mengekstrak esensinya. Ye Chen mengambil tindakan sekaligus. Dia memanggil api yang sebenarnya. Itu berubah menjadi kompor menurut panduan Ye Chen. Mencelupkan pedang roh yang mengkilap ke dalam kompor, Ye Chen mengendalikan nyala api dengan hati-hati, menghilangkan kotoran pedang dan menyempurnakan esensinya. Dalam waktu singkat, pedang roh itu meleleh dalam api sejati yang menghanguskan dan berubah menjadi setetes cairan seukuran telapak tangan. Setelah penyempurnaan dalam api yang sebenarnya, kotoran dari bahan penyempurnaan yang lebih rendah muncul. Setetes cairan seukuran telapak tangan itu keruh dan pedang roh tidak bisa dianggap bagus. Saat api menyala lebih kuat, Ye Chen perlahan menghilangkan kotoran dari cairan. Setengah jam kemudian, tetesan cairan menyusut seukuran paku setelah penyempurnaan. Meskipun kecil, itu adalah bagian klasik. Setetes cairan bergetar dan terbang keluar sesuai dengan panduan Ye Chen. Saat suhu anjlok, tetesan cairan seukuran paku kembali ke keadaan padat setelah meninggalkan kompor. Ye Chen menggenggamnya, yang tampak seperti sepotong kristal yang keras dan berkilauan. Dengan awal yang baik, Ye Chen bekerja lebih keras. Dia melemparkan palu besi ke api kompor yang menyala-nyala dan mengulangi prosedur penyempurnaan sebelumnya. Waktu berlalu dan malam tiba. Seiring waktu, Ye Chen gagal beberapa kali karena kontrol yang buruk dari api yang sebenarnya. Akibatnya, esensi yang terkandung dalam alat roh terbakar menjadi abu. Tetapi usahanya menghasilkan imbalan lain. Potongan-potongan kristal dengan berbagai ukuran tetap berada di sampingnya, yang merupakan ekstraksi dari alat roh. Ye Chen mengabstraksi semua esensi roh hingga tengah malam. Hah! Saya telah menyelesaikan langkah pertama. Menghembuskan seteguk udara keruh, dia tampak lelah. Setelah satu hari satu malam, kumis muncul di sekitar sudut mulutnya dan matanya merah. Selanjutnya, dia akan menggabungkan esensi alat roh, yang baru saja dia abstraksi. Hanya ketika Ye Chen menyempurnakan ekstraksi dengan api sejati, dia menyelesaikan seluruh proses. 58. Meneguk sebotol cairan roh giok, Ye Chen mengisi bahan bakar tubuhnya dan mulai memadukan esensinya. Dia melemparkan ekstraksi alat roh ke dalam kompor yang terbakar lagi. Di bawah kendali Ye Chen, esensi padat lainnya meleleh menjadi cairan dalam api sejati dan terintegrasi. Mudah untuk mencapai tujuan ini dan Ye Chen menghabiskan waktu kurang dari satu jam untuk melakukan ini. Setelah peleburan, sepotong besi merah seukuran batu bata ada di tangannya sekarang, berisi ekstraksi berbagai alat roh. Sebagai bahan unggul untuk menyempurnakan senjata, besi yang mengkilap dan keras menyerap esensi dari banyak alat roh. Senjata apapun yang terbuat dari itu pasti akan mengalahkan yang lain. Dia akan membuat keributan besar dalam penyempurnaan, tetapi tidak ingin mengganggu Zhang Fengnian dan Hua. Mengumpulkan besi merah, Ye Chen menyelinap keluar ruangan dan meninggalkan taman spiritual kecil. Dia mengumpulkan api aslinya dan mengubahnya menjadi kompor lagi setelah menemukan tempat rahasia. Ye Chen menjatuhkan besi ke dalam api. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengendalikan api dengan cermat, terus memurnikan besi dan membentuknya menjadi pedang. Itu adalah proses yang memakan waktu. Enam si Chen kemudian, Ye Chen memperoleh pedang mentah dalam bentuk embrio dengan tubuh kasar. Bagaimanapun, pedang itu muncul. Menyeka keringatnya, Ye Chen melanjutkan penyempurnaan dengan kesabaran. Dentang naik dan turun. Itu adalah proses yang panjang. Dari siang ke malam, dan dari malam ke hari, Ye Chen terus bekerja selama tiga hari. Dia memurnikan pedang mentah dalam embrio inci demi inci dan tubuh pedang kasar juga dihaluskan. Seperti seorang pematung, Ye Chen tidak bisa mentolerir cacat pedangnya. Dentang. Saat dengungan pedang pertama terdengar, Ye Chen yang kelelahan tersenyum lega. Empat hari kemudian, pedangnya melewati penyempurnaan. Saat Ye Chen menamparkan kompor, pedang merah tua melompat keluar dan terbang ke tangan Ye Chen. Dia mengiris telapak tangannya dengan pedang, dengan darah berjatuhan di sepanjang gagang pedang dan menyebar ke seluruh pedang. Memelihara pedang dengan darah adalah langkah terakhir penyempurnaan senjata. Segera, darahnya meresap ke dalam pedang merah dengan cepat. Dentang. Selanjutnya, pedang itu bergetar dan berdengung. Saat seberkas cahaya merah menyala, bila tajam itu bersinar di bulan dan cahaya bintang seolah menunjukkan keabadiannya. Ye Chen memotong batu dengan pedang. Bang! Pedang itu merobek batu besar di dekatnya seperti memotong sepotong tahu. Betapa tajamnya itu! Aku menamaimu Crimson Cloud. Mengetuk pedang merah, Ye Chen tidak bisa melepaskan tangannya. Itu lebih dari hasil kerja kerasnya di hari-hari ini, tetapi senjata pertama yang dia sempurnakan dan layak untuk dihafal. Memegang Tian Kue dan Crimson Cloud Sword, Ye Chen berbaring di atas batu besar dengan nyaman. Besok, aku akan terus merobohkan para murid dari puncak diang. Tertawa, Ye Chen menatap puncak diang yang megah dari pegunungan roh di Sekte Heng Yue. Kalian berkomplot melawanku. Saya akan meminta Anda untuk membayar apa yang telah Anda lakukan. Ye Chen menyeringai dingin. Lima hari telah berlalu sejak Ye Chen memukuli para murid dengan tongkat besi di pegunungan di belakang Sekte Heng Yue terakhir kali. Dia yakin bahwa Ge Hong telah mengendurkan kewaspadaan. Sudah waktunya baginya untuk muncul lagi. 59. Keesokan harinya, Ye Chen naik ke gunung spiritual sekte tersebut sebelum matahari terbit. Dia datang ke sana langsung seperti pertama kali. Dengan rambut acak-acakan, Ye Chen mengganti pakaian lusuh, mengoleskan lumpur ke wajahnya dan mengelak di rerumputan yang subur. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku merobohkan para murid dari puncak diang. Menata para murid yang lewat, dia membuat keputusan. Menurut pendapat Ye Chen, dia sangat teliti dan rencananya dirancang dengan hati-hati. Dinding punya telinga. Beberapa kekurangan yang tak terduga mungkin membawa kematian baginya. Akan lebih baik baginya untuk mengambil kesempatan dan mengakhirinya dengan baik. Saat matahari terbit, lebih banyak murid berbondong-bondong ke pegunungan di belakang sekte tersebut. Namun, Ye Chen merasa aneh bahwa murid-murid dari puncak diang datang untuk ramuan roh tidak sendirian. Tiga atau lima orang membuat grup. Mereka memilih ramuan roh dalam tim. Ye Chen menyeringai dingin di rerumputan. Tampaknya para murid dari puncak diang mendapat pelajaran. Takut dipukuli di belakang punggung mereka, mereka datang untuk mengumpulkan ramuan roh secara berkelompok. Mengetahui hal ini, Ye Chen ragu-ragu. Ye Chen yakin bahwa dia dapat mengalahkan murid-murid dari puncak diang dengan basis kultivasinya saat ini, tidak peduli mereka sendirian atau berkelompok. Tapi dia tidak berada di lembah sekarang. Jika Ye Chen tidak bisa mengalahkan mereka sekaligus, dia akan menimbulkan masalah atau bahkan menarik lebih banyak orang untuk mengelilinginya. Itu mungkin hal yang paling mengerikan. Om um. Bayangan yang akrab mendekati Ye Chen dari jauh sementara dia ragu-ragu. Dengan mata merah dan wajah cemberut, orang itu tampak menakutkan seolah semua orang berutang delapan ratus batu roh padanya. Mencermati, Ye Chen menemukannya Zaolong. Betapa beraninya dia, dia berani keluar sendiri, tersenyum sinis di rerumputan, Ye Chen mengeluarkan tongkat besi hitam dari tas penyimpanannya. Sambil berniat untuk pindah, dia tertegun melihat Zaolong juga mengeluarkan tongkat besi hitam dari tas penyimpanannya. Ye Chen menjejakkan kakinya ke tanah dan mundur. Tatapannya mengejar Zhao Long, yang dengan sebatang besi di tangan menerjang ke arah seorang murid dari puncak Tianyang dan memukul kepala murid itu ke belakang. Murid itu langsung jatuh ke tanah. Apa yang salah? Ye Chen tercengang. Puncak Tianyang diplot melawan puncak diang. Kamu pantas menerima hukuman ini. Terpesona, Ye Chen menemukan bahwa Zhao Long meletakkan semua bebannya di bar dan memukuli murid yang pingsan. Ye Chen menggerakkan mulutnya. Dapat dinilai bahwa gehong menganggap kesalahan itu berasal dari puncak Tianyang. Menyaksikan apa yang baru saja terjadi, Ye Chen mengusap dahinya di rerumputan. Semuanya melampaui harapannya, sasarannya adalah Puncak Diang, yang menyalakan tanggung jawab di Puncak Tianyang. Ekspresi wajah Ye Chen segera berubah, dia mengerti mengapa para murid dari Puncak Diang datang ke pegunungan di belakang sekte tersebut. Mereka tidak datang untuk ramuan roh tetapi untuk mengalahkan para murid dari dua puncak lainnya. Ah! Ceritan datang dari timur laut. Ah! Satu lagi terdengar di barat laut. Ah! pekikan terdengar di tenggara. Ah. Satu teriakan melengking terjadi di barat daya. Dalam waktu singkat, dengan jeruji besi hitam di tangan, murid-murid dari Puncak Diang semuanya berkumpul di sini dari segala arah dengan ribut. Saya merobohkan dua murid dari Puncak Tianyang. Saya mengalahkan tiga murid dari Puncak Renyang. Saya menghajar satu murid dari Puncak Tianyang dan dua dari Puncak Renyang. Murid-murid dari Puncak Diang semua melaporkan jumlah murid yang mereka jatuhkan. Beberapa dalam kebencian, beberapa kegembiraan dan kegembiraan lainnya. 60. Ayo pergi dari sini. Saat Zhao Long melambaikan tangannya, para murid dari puncak diang mundur dari pegunungan di belakang sekte tersebut. Ye Chen melompat keluar dari rerumputan setelah mereka pergi. Mereka menyebabkan masalah besar kali ini. Dia meremas tempat di antara alisnya. Mengenakan jubah hitam, dia menyelinap pergi dari pegunungan. Itu adalah tempat yang berbahaya dan dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Dia yakin bahwa pegunungan di belakang sekte Heng Yue akan tenang di hari-hari berikutnya. Murid-murid dari Puncak diang memperhitungkan bahwa orang-orang dari Puncak Renyang dan Tianyang menikam di belakang punggung mereka. Murid-murid dari Puncak Renyang berpikir bahwa orang-orang dari Puncak Tianyang merancang skema ini. Murid-murid dari Puncak Tianyang menyalahkan semuanya ke Puncak Renyang. Menahan satu sama lain, tiga puncak utama dari sekolah luar Sekte Heng Yue selalu bersaing secara terbuka dan diam-diam dan meragukan satu sama lain. Tidak peduli siapa penggagas kejadian itu, sulit untuk menemukan pelaku sebenarnya. Sayang, Mengirim pesan ke pelipisnya, Ye Chen menghela nafas, saya melakukan kejahatan. Petik 2. Bayangan bahwa setiap murid dari tiga puncak utama akan membawa tongkat besi hitam bersamanya ketika pergi ke pegunungan di belakang sekte untuk mencari ramuan roh muncul di benak Ye Chen. Dia meninggalkan pegunungan menuju paviliun harta karun secara langsung. Setibanya Ye Chen, Pang Dahai, yang sedang membaca jilid kuno di belakang meja, mengangkat kepalanya dan meliriknya, bergumam, nak, mengapa kamu mengenakan jubah hitam di siang hari? Um. Mengoceh, Ye Chen ingin menyembunyikan kesembuhannya dari orang lain dan mengenakan jubah hitam. Namun, Pang Dahai membaca pikiran Ye Chen. Nak, betapa uletnya dirimu. Setelah dicambuk oleh cambuk api lebih dari seratus kali, kamu bisa turun dari tempat tidur dan berjalan begitu cepat. Meletakkan volume kuno, Pang Dahai melihat ke atas dan ke bawah dengan matanya yang berbinar, mencari beberapa petunjuk untuk menembus rahasia Ye Chen. Sekte tua, Anda tahu bahwa saya dicambuk. Tentu saja, berita itu menyebar ke semua sekolah luar. Mendengar jawabannya, Ye Chen terbatuk dan menyerahkan tas penyimpanan kepadanya, Tetua Sekte, saya ingin bunga Magnolia Salju. Mengambil tas itu, Pang Dahei melihat ke dalam dan menemukan 6.000 batu roh di sana dengan takjub. Betapa anehnya seorang murid magang pada tahap kondensasi Ki memiliki begitu banyak batu roh. Di mana kamu mendapatkan batu roh ini? Pang Dahei tidak biasa menemukan jawaban atas rasa ingin tahunya, tapi dia tidak menahan keraguannya kali ini. Aku memilih mereka secara kebetulan. Ada banyak batu roh di dalamnya. Kamu memilih semuanya secara kebetulan. Aku hanya beruntung, menyentuh ujung hidungnya, Ye Chen menjawab. Katakan padaku di mana kamu menemukan batu roh. Saya akan pergi ke sana suatu hari dan mencari beberapa. Melirik Ye Chen, Pang Hai tutup mulut. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari dadanya dan memberikannya kepada Ye. Mengambil tas penyimpanan, Ye Chen memasukkannya ke dadanya. Dia tidak pergi tetapi menatap Pang Hai, bertanya, Sesepuh sekte, apakah pavilion buku di sekte kita terbuka untuk murid magang? Ini terbuka untuk murid magang hanya pada hari terakhir setiap bulan. Aku bisa pergi ke sana dalam tiga hari. Berbisik, Ye Chen berputar dan mondar-mandir keluar dari pavilion harta karun. Setelah Ye Chen pergi, Pang Dahei membelai janggutnya dengan pandangan yang dalam. Betapa anehnya bocah itu.